serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah ungan spesial, kabar spesial pasti yang kita dapatkan dari Indosiar di laman akun Instagram Indosiar, setengah jam yang lalu ini memposting kabar idola kesayangan dan pastinya dengan para-para wanita cantik Dan ada bayi-bayi gemes ya, bayi-bayi sultan pastinya Masya Allah dikit seputar kisah selebritis persahabat ya Masya Allah Akhirnya idola kesayangan kita dan Teman-teman atau besti-bestinya Wanita-wanita hebat Ini masuk kabar di kis kisah seputar Selebritis Heboh banget para bayi sultan Gelar sesi pemotretan Kita simak persahabat di kalimat caption Yang dituliskan Sesi foto para bayi sultan 2021 yang dilakukan Oleh para selebritis Seperti Nagita Slavina Paula Verhoeven, Saskia Sungkar, Natalie Holzer, dan Lesti Kejora menuai kehebohan saat melakukan pemotretan. Seperti apa keseruan serta kehebohan para selebriti dan bayi sultan? Wow, simak para ya, tayangan di Kiss Pagi selengkapnya hanya di Youtube, Indosiar atau Video.com. Bangga sekali ya, Alhamdulillah. Abang Fatih selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pusat perhatian. Masya Allah mudah-mudahan Abang El Ini selalu diberikan kesehatan Dan selalu menjadi kebanggaan Pastinya untuk kedua orang tuanya Kemudian persahabat kita simak juga diunggah terbarunya Papa Bilar Papa Bilar ini memposting Sebuah video persahabat ya Saat di acara Halal bihalal di MS GLOW Masya Allah banget ya Papa Bilar juga ikut menghadiri acara tersebut dengan idola kesayangan kita juga Bunda Lesti Pastinya Masya Allah banget ya paket komplit Hari ini vitamin bahagia full meluber sahabat, ya Langsung disuguhkan oleh idola kesayangan kita Masya Allah Dan kita lihat juga di unggahan terbarunya Rakes Yang memposting foto kebersamaan dengan Papa Bilar Mas Gilang, Bunda Lesti dan Kak Sandy Luar biasa banget ya penampilan Papa Bilar kali ini Bak orang Korea tetapi bajunya seperti baju India nih ya Pokoknya the best dan Bunda Lasih Kejora juga selalu cantik, imut dan sangat lucu banget yang menggemaskan. Semoga idola kita selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon yang diberikan. Ada tanggapan dari Layla, Dodama Yanti mengatakan Masya Allah ada pandanya Abang El Ini sikit banget ya, selalu menjadi pusat perhatian juga nih Leslar dimanapun tempat Dimanapun acaranya pastinya selalu heboh banget ya kalau ada idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita simak juga di Onggan Inggrisnya Bunda Lesti Wow, sederetan artis-artis ternama Indonesia ikut hadir persahabat di acara Halal Bihalal MSG kali ini. Ada Ivan Gunawan, persahabat ya, yang tentunya ikut meramaikan. Masya Allah, senang banget ya melihat mereka tentunya bisa berkumpul. Mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik dan kita selalu mensupport yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan diunggahan igasnya, Papa Bilar ini pun persahabatnya mengunggah video Marcel yang ketemu dengan Kak Selin Evangelista Wah, persahabatnya, lagi diceng ini oleh Pak Bill ya Kak Selin Kata Bunda Lesti, Bunda Lesti akan menyanyi di acara pernikahannya Marcel dan Kak Selin Aduh Allah banget ya, ini si kiut luar biasa dan berikutnya, para sahabat, kita simak juga Ini ada tiga wanita cantik dan hebat Di antaranya ada Mama Gigi, ada Kak Loli, dan ada Bunda Lase Gejor Ini Masya Allah banget ya, tiga wanita cantik Di acara MS Glow Halal Bi Halal Ini menjadi sorotan banget ya untuk kita semuanya Masya Allah, mudah-mudahan mereka selalu menjadi ibu yang hebat Ibu yang tentunya menginspirasi Untuk banyak orang Senang banget ya melihat kebersamaan ini Kita happy sekali Karena vitamin luber selalu kita dapatkan Dari idola kita Dan jangan kemana-mana persahabat ya Bahkan ada tentunya kejutan Yang akan kita dapatkan malam hari ini Spesial dari Bunda Lesti dan Bapak Bilal. Ini spesial di tanggal 24